mana adikmu? Cek! Kalian laki-laki malah semua! Kalian tak lebih seperti benalu, lo! Hidup nempel dari tenaga perempuan! Kami tidak suka perempuan! Mereka tak lebih dari seonggok daging tanpa makna! Selera binata kalian hanya untuk mata kalian! Kita lemparkan perempuan ini ke tungku api tambang! Biar aku yang melakukannya! Kalian berdua segera tangkap adiknya! Ayo! Lepas, ah. Ah. Lepas, ah. Lepas. Ah. <tuk> <tuk> Mau lari ke mereka? Kau tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Jangan ganggu aku, biarkan aku pergi. Benar, dugaanku, lubang ini jalan keluarnya, dan kalian membiarkan saja jalan itu. Ampun, Tuanku. Ampuni kami. Hmm. <Gelang> Bagaimana kalau iblis pencabut nyawa? Haruskah aku menampakkan wajahku untuk pencabut nyawamu? Perempuan lagi? Hih! Mereka tidak ada habis-habisnya, padahal sudah banyak yang aku bunuh. Ada keberatan apa jika aku adalah perempuan? Seharusnya tidak perlu kau pertanyakan. Sebab perempuan bagi kami adalah wabah yang sangat menjijikan bagi kami. Iya, aku bisa memaklumi. Karena rupanya orang yang ada di depanku adalah perwujudan dari perubahan. Buruk muka, cermin dibelah. Kau jangan menghinaku. Aku akan membuktikan bahwa kau adalah sampah yang sangat menjijikkan. Sekarang kau sudah aman, kita akan ke rumahmu Hei, aku orang baik-baik Aku akan mengantarmu ke rumahmu Orang memang sering curiga sekarang ini Terlalu banyak penjahat berkeliaran Tapi siapa orang-orang ini? Dan kenapa mereka mengejar-ngejar gadis tadi? Aneh, sepertinya ini kotoran asap jelaga apa yang sedang terjadi di sini? Sebagai aku selidiki. Wabah! wabah. wabah. Ada wabah! Ada wabah. Wabah. wabah! wabah! Wabah! Aneh. Wabah apa yang sedang melanda desa ini? Tenang, ado, tenang babak, semuanya ado, babak, Untuk babak, apa kau kemari anakku? Ingin menemu ibuku? Diam Ibumu, bukankah kau sudah tahu bahwa ibumu sudah pasti tidak ada di sini Tapi ini rumahku Siapa kalian? Dimana ya ibuku? Anak kecil, sebaiknya kau pergi segera dari desa sini Sudah jelas, ibumu tidak lagi di sini bahkan rumahmu sudah tidak lagi